Oke okay guys selanjutnya ke preset yang kedua Oke okay guys selanjutnya ke preset yang ketiga ya Oke okay guys, selanjut ke preset yang keempat. Oke okay guys, selanjut ke preset yang kelima ya. Oke, guys, lanjut ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang keenam ya Oke lanjut ke preset yang ke-7 guys <SILENCIO> Oke okay, lanjut lagi ke preset yang ke-8 ya. Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-9 ya. Oke okay guys, selanjut ke lagi ke yang ke-10. Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang ke-11. <Sell> Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-12 ya. Oke okay, selanjutnya lagi ke preset yang ke belas Oke okay, guys selanjutnya ke preset yang ke preset belas Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-15 ya. Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-16. Oke, okay guys. Selanjut ke preset yang ke-17. Oke, okay guys. Selanjut ke preset yang ke-18. <Sed> <Sed> Oke okay, guys lanjut ke persediaan terakhir Tuket 19